Alhamdulillah, bihag, bidadari hajatika Beramalah kamu untuk Tuhan kamu Allah. Menurut hajat kamu kepada Allah. Menurut keperluan kamu kepada Allah. Apa nggak perlu dari Allah? Mata kita ini perlu nggak kita ngelihat dengannya? Kalau dikasih penyakit dia bisa ngelihat gimana? Telinga kita, jantung kita bergerak nih. Dan kita semuanya kita selalu butuh Allah, butuh oksigen, butuh kehidupan, butuh rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah berhenti karena kamu tidak pernah berhenti dari kepentingan kamu terhadap Tuhan kamu. Ibadah terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala.